Halo, pasien UGD. Jumpa lagi nih, gimana kabarnya? Semoga usahanya lancar ya. Kali ini aku mau kasih tahu nih pengganti susu UHT yang pasti lebih creamy dan murah. Yuk, langsung ke pembuatannya. Di sini kita cuma pakai tiga bahan, yang pertama powder drink beverage varian full cream full cream dari beverage ini cocok banget buat pengganti susu UHT kenapa? karena krimnya sama kayak UHT dan yang paling penting lebih murah lalu air panas 100 gram air biasa 400 gram pertama kita siapkan timbangannya Lalu, masukkan 50 gram powder drink beverage varian full cream ke dalam wadah Tambahkan 100 gram air panas Aduk menggunakan sendok agar tercampur Tambahkan lagi 400 gram air biasa aduk kembali hingga tercampur oh ya, untuk penyimpanannya di suhu ruangan kurang lebih satu hari, dan kalau di lemari pendingin dua hari, untuk estimasi pembuatannya, 1 kilo powder drink beverage varian full cream bisa jadi 10 liter susu cair, dimana mudah kan bikinnya? semua bahan udah aku tulis di deskripsi ya, dan kalau kalian ingin beli For the Drink Beverage varian full cream Linknya juga udah aku tulis di deskripsi Next buat menu apa lagi nih? Kalau ada saran, boleh ditulis di komen ya Nanti aku bikinin resepnya Selamat mencoba!